lanjutan yang jalur kereta api dari Purwosari ke Boyolali Namun nanti saya ke pabrik gembongan Maksudnya menelusuri jalur yang ke pabrik gula gembongan Nah di sini saya mulai dari di awal percabangan Ya sekarang telah ditungkar, Nggak tahu ini besok bisa apa Ini dari sana itu telah dibangun level jadi sampai sini nah ini ada pengujian sepeda. Iya. Mboten YouTube. tuk, oh itu. Iya. Oh iya. Nah, ini buat jalurnya. Ini perawatari perengkang. Oh, ini buat apa, Pak? Hah? Buat apa? Tahu, enggak tahu. dari arah ke atau Nah, itu tuh. Kap baru lewat. Ini jalurnya harus apa? Apa? Bisa, ya. nah, sebenarnya ini mau jalur. Oh. Kita simak terus perjalannya sampai dengan selesai. Nah, di sini saya lanjutkan videonya. Tadi saya di sana. Halnya itu di taman-taman nih, -taman sebuah taman ini. Nah, terus kan aspal di sana. Yuk kita lanjutkan. Ini dahulu ini nih dibangun oleh SOTM. Pada tahun 1890-an Nanti tepatnya saya Cantumkan di koreksi video ini Terus jalur ini diakuisi oleh NIS Dan pada tahun Pada penjajah Jepang dulu Nah itu jalur yang ke Dari Kartosuro ke Boyolali Itu dicabut Jepang Dan dipindahkan untuk pembangunan jalur lain Seperti Sakatibaya ataupun kan baru payah tumbuh. Nah, jalurnya tuh di sini. Nah, di sini ini lurus, loh. Op, op, op, op. <laughs> nah, ini buat teman-teman nih, nah, ini ada patok KAI, tanah KAI. jalurnya habis abis Pangcabe itu jalurnya tersisa dari Purwosari ke Kartosuro jalur itu sampai tahun 1995 gunakan untuk pengangkutan gula pabrik gula gembongan dan pabrik gula jalur dan akhirnya kedua pabrik gula itu ditutup akibat krisis moneter tahun tahun 90-an nah, jalurnya di sini ada ya, gapura perbatasan apa tuh gapura perbatasan katunanan nah terus ini jadi SWTM itu, kepanjangannya adalah Solo Ostrim Maskapai, yang bangkrut itu di posisi NIS atau Netrland Indies for West Maskapai. NISM, jalurnya di sini. belum aspalnya gitu kan kelihatan. Nah, coba di sini ada enggak? Eh, enggak ada. Ini sudah masuk ke kelurahan Kleco. Kecamatan oh, Lawean, Kota Surakarta. Ya dulu taman sudah gini. Eh, ya, itu pasar kelihatan. Kita coba kesa kesana ke sana. saya berhenti dulu, nah, ini kelihatannya, saya saya berhenti di sin scene... tu aja, oh. ini railnya kelihatan nih. Ya? Nih. Ini serialnya nih. Ya satu ruas lagi tuh di sini, di sini. Serialnya lurus seperti ini. Ini ya akhirnya. sebenarnya sana masih ada relnya tapi ya itu pekewok nanti aja pas pulangnya saya coba telusuri yang sebelah sini oke dilanjut videonya ya ini di depan megabaja atau di ke, eh, apa sih, rumah sakit Islam Surakarta atau di UMS ada dua rel ini relnya satu pasang ya ini kalau dilihat sih bukan eh iya bukan nih bukan bekas jalur dari Kurosari ke Kartosuro ini ini bisa jadi ini bukan bukan rel bekas jalur lain yang dibuang ke sini depannya di pinggir jalan Solo Semarang dari nasional 16. Dua, itu tabnya Panjangnya memang lebih ya sekitar meter meter nih, 60 meteran. Dari sana Nah, dari jalurnya ke sana. Ada Transmart. Gitu. Jadi ini jalurnya itu ya semigir kali ini cepat di sini jalur Kertawenya. oke teman-teman simak terus video ini sampai dengan selesai, mantap nah teman-teman akhirnya saya tiba di percabangan jalur KA dari Yayatap masih dari Purwosari ke Boyolali. nah ini percabangannya diletaknya di sini nah, itu yang pasir, pasir itu pasir-pasir itu jah. nah sana ke sana ke Purwosari atau Kartasura hingga Boyolali. nah ini jalur percabangannya yang mengarah ke pabrik gula gembongan atau sticker fabric gembongan. Oke, kita telusuri jalurnya. Ya, bergelok ke kanan Ini bekas jembatan jembatan kereta api. Saya lihatnya dari sini aja. Nah, ini bekas jembatannya. Ini rangkanya juga masih utuh itu. Di sini jembatannya jauh. Ini bekas jembatan jalur kereta api biasa, bukan lori tebunya. Ini pabriknya nanti di sana pabriknya. Oke, saya lanjutkan ke pabrik bulannya. Nah ini jalurnya lurus. Ini mau beli nggak nah Ini lurus. Nah, di depan santap pabrik gulanya sekarang sudah jadi untuk Heritage Kartosuro. Jalurnya itu di sini dahulu, ini ke jalan ini. Nah, itu pakai gulanya. Sweet Park Patrick, gembongan yang sebelum jadi ini dahulu, gudang. Yang terbakau itu, pabrik Itu ditutup tan delapan delapan dua belas delapan delapan, dan lima tahun kemudian, ya itu pabrik gula cermati untuk hidup, dan nah, jalannya lurus. Ini dia pabrik gulanya Oke coba saya puterin Nah ini coba saya puterin pabrik gulanya Nah ini ada juga bangunan bekas Belanda Yang juga bagian dari pabrik gula di atas tertulis tahun 1918 di atas sana tuh jalurnya muter sini itu kan lurus bisa ke celomadu itu Gejala maju, gonggong, dan bisa itu, dan ini saya berbelok. itu muterin juga ini bagian belakangnya ini juga bagian belakang pabrik gulanya ini. ini cukup kecil tapi pabriknya megah Stasiun penggilingan, Stasiun penggilingan ini nih gudangnya pasti. Terus hai, hai, hai, nanti saya ke hai, hai, hai, nambah-nambah konten eh <tuk> saya lanjutkan pernah ayo penulisan muterin ah muterin pabrik gulanya ini pabrik gulanya ini tuh mencobok mercerobong waknya ini terus, terus ini belok kanan Oh. ini sisi timur pabrik gulanya ini sekarang jadi The Heritage Palace ini tiket maksudnya lumayan mahal gratis loh. Ya, ini. enggak tahu ini bekas apa nih. ditutup nih sudah itu begitu saya pulang aja yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tungguin ya video terbaru saya yang selanjutnya terima kasih Lur